Habis sholat sunnah, fajar, dianjurkan baca kalimat ini seratus kali. Dan ternyata salah satu khasiat, salah satu dari unlimited khasiat mendatangkan rezeki. Karena kalimat ini yang berkat kalimat tersebut dibaca oleh para malaikat, Allah memberi rezeki seluruh makhluk. Makanya yang lagi pusing, yang lagi puyeng, lagi nggak punya duit, lagi banyak masalah, Ya, ekonominya terjepit kepepet dan ambruk, ya perbanyak zikir ini, khususnya habis sholat sunnah fajar, sebelum sholat, subuh 100 kali, dijamin 100% pasti berhasil, gak mungkin gak berhasil, kenapa? Lawang ini bukan teori, ini janji, janji dari nabi muhammad sallallahu alaihi Wassalam. Nah, ini saya ijazahkan buat siapapun yang mau baca khususnya habis sholat uh, sunnah fajar sebelum sholat su, subuh 100 kali. Nah yang tadi rezekinya ruwet, mumet, ya, dan mepet, kecepit, nyungsep, error silahkan dibaca istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassulatu wassalam Allah Rasulillah Sayyidina Muhammad Ibni Abdullah Wa ala alihi Wahbihi wa ma wallah Amma ba'du Sahabat suara dakwah Muslimin muslimat Rahimahumlah Yang semoga Allah muliakan di dunia dan di akhirat Alhamdulillah Dengan izin Allah Kita bisa diberikan umur panjang untuk belajar pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan umur panjang dalam kesempatan ini merupakan amal soleh sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Berharap Allah jadikan hari yang akan datang dalam kehidupan kita yang lebih baik dibandingkan hari ini. Insya Allah, Amin ya Robbal Alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar dengan judul bacalah wirid ini seratus kali. Dan yakinlah Hajat Kabul Yang disampaikan oleh Habib Novel Alaidrus. Al Dan tanpa berlama-lama lagi Mari kita simak dalam kajian berikut ini Jadi ada kalimat-kalimat yang kalau kita ucapkan Allah benci Ada kalimat-kalimat yang kalau kita ucapkan Allah cin, cinta Begini gampangnya ya pemirsa dimanapun Anda berada ada ucapan-ucapan kalau orang itu ngomong ke kita, kita dengernya sebel. Saya nggak mau dengar saya. Kalau orang itu ngomong terus kalimat itu, lama-lama kita marah. Betul ya? Berhenti. Jangan, jangan sebut itu. Berhenti. Marah. Kalau orang itu ngeyel, nekat, ngomong, rocos terus gitu, kita usir. Dah pergi kamu. Kalau diusir nggak mau pergi, siapa yang pergi? Kitanya, betul? Kitanya yang ber, pergi. Sebaliknya ada kalimat-kalimat yang kalau orang itu ngomong di depan kita kita seneng. Kalau dia berhenti, kita minta tolong, tolong diulangi, tolong jangan berhenti, berhenti. terus sebutkan, ya terus sebutkan, terus ceritakan. Kalau orang itu terus menyebutkan, kita semakin seneng ya kita semakin nyaman orang itu kemudian kita kasih hadiah terima kasih kamu sudah ngomong sesuatu yang buat saya senang nah ini Imam Bukhari penutup dari kitab Sahih Bukhari menukil hadis yang menjadi penutup gak sembarangan ini dipilihkan sesuatu untuk menutup kitab Shahih Bukhari dan yang dipilihkan ternyata masalah kalimat yang kalau diucapkan Allah jatuh cinta sama kita kalau diucapkan Allah senang sama kita kalau diucapkan Allah semakin sayang sama kita berarti memperbanyak kalimat ini akan menjadi tolok ukur kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini kalimat tasbih dan tahmid subhanallah bihamdi subhanallahil azim biasanya kita kalau habis sholat sunnah fajar habis sholat sunnah fajar Dianjurkan baca kalimat ini seratus kali dikombinasi dengan is, istighfar. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Betul begitu ya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini wirid duit. Begitu dibilang wirid duit langsung semangat. Dibilang kalimat yang dicintai Allah, adem-adem saja. Dibilang kalimat yang disayang Allah, adem-adem saja. Begitu dibilang wirid duit, kalau dibaca nanti datengin duit, langsung perhatian yang di luar, uh, wirid duit. Dengar kata duit, langsung semangat. Wajar, namanya juga manu manusia. Ya, namanya manusia wajar. Namanya juga butuh sama uh, uang. Kalau ada sesuatu yang bisa menyebabkan uangnya itu jadi berkah dan mudah ya, enggak ada masalah, ya Alhamdulillah. Dan ternyata, salah satu khasiat, Salah satu dari unlimited khasiat Kalimat subhanallah bihamdih subhanallahil azim, Adalah mendatangkan rezeki Karena kalimat ini yang berkat kalimat tersebut dibaca oleh para malaikat Allah memberi rezeki seluruh makhluk Saking senangnya Allah dengar kalimat itu Maka semua makhluk dikasih rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya yang lagi pusing, nih yang lagi puyeng, lagi gak punya duit, lagi banyak masalah ya ekonominya terjepit kepepet dan ambruk nyungsep lengkap itu ada lagi enggak sebutannya nah siapa yang punya sebutan lagi nih? ekonominya error ya ekonominya error ya perbanyak zikir ini subhanallah bihamdi subhanallahil azim kombinasikan dengan istighfar astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil astagfirullah khususnya habis sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh 100 kali. Dijamin 100% pasti berhasil. Gak mungkin gak berhasil. Kenapa? Lawang ini bukan teori. Ini janji. Janji dari Nabi Muhammad s.a.w. Nah masalahnya masalahnya kita ini kalau gak punya duit ngomong gak punya duit begitu dikasih dikir nawar. Ustadz, Yai Habib bisa di diskon gak dikirnya. Maksudnya, ya kalau lima puluhnya sebelum sholat subuh, nanti lima puluh setelah sholat subuh gimana? Kalau sepuluh gimana? Nawar. enak ya, Nawar. Dikasih, suruh banyak sholawat, nawar. Wah kalau segitu kebanyakan ustaz. Bisa enggak sholawatnya diperingan, ya? Diperge, diperkecil, nawar. Kurang semangat. Beda dengan orang-orang dahulu. Semangat mengamalkannya. Mengamalkannya dengan semangat. Sehingga... Problem apapun tuh nyantai. Kenapa seluruh solusinya sudah ada? Anda punya problem, model apapun Islam sudah punya solusinya. Solusinya sudah ah, ada. Nabi Muhammad SAW sudah memberikan solusinya. Kalau enggak, percaya baca Kitab Al-Azkar, karya Imam Nawawi. Rahimahullah Kitab Al-Azkar itu zikir model apapun ada, sampai yang namanya telinganya kok nging ada tuh di Kitab Al-Azkar. -Al katanya kalau orang teringatnya berdengung dengar sesuatu begitu ya itu lagi ada yang apa namanya daunnya dari level Mahfud itu lagi jatuh dan lagi ada yang nyebut-nyebut dia ada yang nyebut-nyebut dia semua ada zikirnya nah, zikirnya ada tersendiri untuk begini ada untuk begini ada doa kalau ada angin ribut ada masalahnya anginnya ribut ada doanya enggak kita baca ya angin ributnya ada doanya enggak kita baca kalau ada turun hujan, pengen musir hujan. Bagaimana caranya? Ada doanya, doanya juga ada. Tapi kita bingung, ya. Kita bingung, enggak mau mempraktekkan doanya, enggak mau belajar apa doa yang menjadi solusi yang udah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Karena itu, kita harus belajar, ya. Kalau enggak belajar, enggak tahu. Kalau belajar, informasinya banyak, nanti punya solusi. Pertanyaan saya nanti Ramadan enaknya pengajiannya sepekan sekali apa tiap hari Wah oh, ngeyel ini ngenyaknya banyak betul biasanya kok seminggu sekali itu kan jadi tiga hari sekali gitu kan masa mending ya dari seminggu sekali minta tiap hari ini namanya termasuk apa ini Mekso Oh ya betul Mekso mau kajiannya tiap hari Buat relawan-relawan ini, loh, mau kajiannya tiap hari: Wani Biro, ya, Wani Insya Allah, nanti Ramadan kajian ada kajian sebelum berbuka. Ada kajian sebelum ber, berbuka, dan seperti biasa bersama relawan ada buka ber bersama insya Allah. Kemudian ada kajian InsyaAllah Allah, insya Allah lah ya, malam InsyaAllah Allah. tarawih setelah cemil-cemil uh, kacang telo dan lain sebagainya ya kita akan ngaji tafsir ya ngaji taf tafsir saya mau ambil kisahnya nabi-nabi insyaallah kisah yang mana nanti saya pilih dulu ya saya pilih dulu dulu insyaallah itu rencana di bulan suci Ramadhan sekarang kita lanjutkan dulu bahas kita, uh, kalimat subhanallah bihamdi subhanallahilladzim monggo diunjuk Bismillah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi ada kalimat yang kalau diucapkan Allah senang. Ada kalimat yang kalau diucapkan berarti Allah enggak Gak seneng. Termasuk diantaranya kalimat-kalimat yang dibenci sama Allah Ta'ala adalah ya, kalimat keluh kesah, mengeluhkan Allah. Allah kok dikeluhkan. Kalau mengeluh sama Allah, boleh. Ya Allah, tolong saya, ya Allah, tolong saya, boleh. Tapi kalau mengeluhkan Allah, gak boleh. Allah ini gimana ya? Masya Allah Allah ini gimana ya? Maksud saya, ini sholat sudah, zikir sudah, tapi kok hidup masih begini ya? Gimana ini? Kan sama saja. Allah ini gimana gitu ya? Ini namanya mengeluhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min, min ini yang sering nggak disadari sama banyak orang. Dia sedang mengeluhkan Allah ya kepada makhluk Allah. Ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang buat Allah marah kamu udah saya kasih rezeki kamu saya urus kok masih protesnya luar-luar biasa na'udzubillah min zalik nah ini saya ijazahkan buat siapapun yang mau baca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim khususnya habis sholat uh, sunnah fajar sebelum sholat su, subuh 100 kali dikombinasi dengan istighfar subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah ini kalimat tasbih yang menyebabkan seluruh makhluk dapat rezeki Ya, suruh makhluk dapat rezeki. Nah, yang tadi rezekinya ruwet, mumet, ya dan mepet, kecepit, nyungsep, error, silahkan dibaca istiqomah. Solusinya pasti datang. Solusinya pasti, pasti datang. Ikhwani rahimah Sekarang kita lanjutkan ngaji lagi. Khofifatani ala lisan. Ringan di lisan. Boleh saya nanya? Ngunyah. Ngunyah. Kalau yang dikunyah itu misalnya durian, enak enggak? Enak. Mudah enggak ngunyah durian? Mudah. Tapi lebih mudah mana? Ngunyah durian sama ngucap subhanallah. Lebih mudah ngucap subhanallah. Tapi prakteknya kita pilih Ngunyah durian. Makan nasi Yang giginya masih sempurna ngunyah nasi capek enggak? enggak ndak capek padahal ngunyah na nasi ini kan melelahkan kalau lama ya, melelah melelahkan, tapi tidak capek kenapa? enak ya eh? enak mengucapkan subhanallah sama ngunyah nasi, ringan mana? mengucapkan subhanallah itu lebih ringan jadi Mengucapkan kalimat ini ringan di lisan, tapi yang melaksanakan gak banyak, berat. Hai nah inilah penyakit kita, kenapa ya kita ini kalau diajak zikir lidahnya kok berat, tapi kalau diajak gunjing lidahnya kok ringan ya. Diajak zikir lidahnya kok susah, diajak ngobrol itu detail pun berjam, jam kok kuat. Betul ibu-ibu? Betul. Iya, diajak ngobrol di telepon, berjam-jam kuat. Begitu diajak dikir, subhanallah, bihamdi subhanallah, ilahde, mas subhanallah, bihamdi subhanallah, ilahde, mas subhanallah, bihamdi subhanallah, ilahde, mas Tiga kali masih oke, okay. sepuluh kali mulai, kok enggak rampung-rampung ya? Lima puluh kali, kapan rampungnya? Tujuh puluh kali, imamnya ditinggal baca sendiri. Ya, tahu-tahu sudah selesai, mungkin dibangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Tapi kalau ngobrol, di telepon kok ringan? Nah, ini bahaya ini. Ini kalau kita seperti itu, berarti hati kita al-kotoru. Tahu al-kotoru. Hati kita kotor, letaknya luar biasa. Sangking kotornya, nyebut nama Allah, nggak enak. Masya Allah. Nyebut nama Allah kok enggak enak itu berarti hati kita reget, kotor, lungset. Terus pokoknya welek. Ibu-ibu pemirsa dimanapun anda berada saya mau nanya. itu Orang itu kalau suka sesuatu, nyebutnya kan enak ya? Contoh misalnya, mantan baru nyebut suaminya. Mas, mas, ngomongnya mas tuh di mulutnya enak. Nyebut kok rasa enak. Iya mas, enak dia ngomongnya. Sementara suaminya ngomong, dek. ngomongnya dik juga eh enak, dirasakan enak. Nah, kita ini nyebut nama Allah kok masih berat ya? Kok enggak enak kenapa ya? Kok lidah kita enggak bisa merasakan enak? Sementara Habib Jamalulail, itu kalau Ramadan, beliau tidak berani membaca Al-Quran di siang hari, artinya di luar sholat ya, di luar sholat memperbanyak itu kalau siang hari tidak berani, bukan tidak baca siang hari ya baca tapi tidak berani banyak, banyak banyak diperbanyaknya di malam hari. Siang hari beliau ganti ibadah yang yang lain. Ditanya kenapa kalau siang kamu kok baca Qurannya tidak banyak kalau malam banyak? Jawabannya sampai sekarang saya belum dapat fatwanya ulama. Puasa saya batal atau tidak kalau baca Al-Quran di siang hari banyak-banyak. Hubungannya apa sama batalnya puasa? Karena saya kalau baca Al-Quran, di lidah saya merasakan manisnya madu. Yang manisnya luar biasa. Dan manisnya itu ketelan sama saya terus, tiap baca ketelan. Nah ini manis cuman cuman rasa di mulut saya atau memang Allah kasih betul saya nggak tahu. Jadi ini kira-kira batal atau tidak. Nah karena saya belum ketemu fatwanya, maka saya bacanya di malam ha hari sementara kita kalau ngajinya kelamaan dikit pahit beda tipis ya satu manis satu pahit bedanya banyak atau dikit dikit beda tipis semakin lama seret ya seret kenapa seret sama pahit nah ini pertanyaannya ini yang bentuknya kecil ini kok yang satu bisa jadi manis yang satu jadi pahit Padahal yang dimakan sama, yang dikunyah sama. Yang dikunyah kiraatul qur'an. Yang dikunyah baca al-qur'an. Yang dikunyah adalah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kecap-kecapnya itu subhanallah, subhanallah. Kecap-kecapnya astaghfirullah, kecap-kecapnya solawat. Yang satu manis gak mau berhenti, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semakin enak, semakin enak. Yang satu, kapan mendekir, kapan mendekir, kapan mendekir. Lidahnya betul, subhanallah. Hatinya kapan mandege, kapan mendoge, gak rampung, rampung, gak rampung, rampung. Ini kenapa seperti ini? Jawabannya adalah alqolob hati kita. Hati kita masih wal walrakgetu tadi. Jadi harus dibersihkan. Cara bersihnya gimana? Paksa'in, paksakan terus, ya paksakan terus. Dikirnya nanti lama-lama karena kita kosek bener gitu ya. Kita gosok bener, maka dia akan ber bersih, nanti akan merasakan manis, dan para ulama mengatakan manisnya zikir itu bukan, bukan cuman kiasan, zikir itu manis tidak, manisnya zikir itu akan betul-betul dirasakan oleh ahli zikir di lidahnya bukan di pikirannya bukan di khayalannya di lidahnya betul-betul akan Allah ciptakan rasa manis, nikmatnya menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Yo, enak orang itu. Kalau makan permen yang enak, mau mandek kok tambah makan kacang yang enak ya? Itu kalau berhenti ngomongnya apa pahit betul ya? Kalau berhenti pahit, makan kuaci, kuaci. Kalau berhenti, katanya apa pahit nah, yang rokok itu? Yang rokok itu satu batang, dua batang. Padahal rokok itu pahit ya, tapi kalau berhenti, katanya perokok apa? kecut, bukan pahit kecut, <laughs> buat perokok kalau berhenti katanya kecut gak enak, berhenti gak? gak enak ahli zikir itu kalau zikir rasanya manis enak, jadi kalau berhenti kehilangan rasa manis yang gak mau, maunya zikir terus karena saking enaknya nah, kenapa kita belum bisa ngerasain? karena kita gak maksakan karena kita gak latihan dan sudah dikasih tahu khafifatani alal lisan Lisan ini sebetulnya mudah mengucapkan. Nah lisan ini kan tergantung kitanya mau ngelatih atau di, tidak. Kitanya mau paksakan atau tidak. Kalau kitanya paksakan, kita latih, maka lidah kita nanti akan dapat kenikmatan. Gak usah pergi ke mall. Gak usah cari kafe, Gak usah cari tos serba, untuk cari minuman, untuk cari makanan mungkin makanannya bentuknya roti, bentuknya kue, bentuknya snack bentuknya apapun, untuk pemanis mulut, enggak usah, cukup, subhanallah, subhanallah, subhanallah, udah nekmat. Makanya kadang ada orang-orang heran, ini orang-orang soleh ini ahli zikir, ini makannya sedikit tapi kok hidupnya enak, kenapa ya? Jawabannya, makanya sekedar untuk nyambung nyawa, dan nekmatnya, zikir itu nekmatnya. Wais ojong coba pikir, uratakan lah. Ini bukan ilmu pikir, tapi ilmu praktek. Ilmu prak, praktek. Praktek kan. Nanti kalau kita praktekkan, kita akan dapat rasa itu. Entah umur berapa, nanti akan dah dapat. Orang dulu umur 15 tahun udah bisa ngerasain kok. Karena dari kecil udah dilatih. Dari kecil sudah di, dilatih terus. Nah kita kan enggak. Contoh nih, ada orang justru kalau duduk ngobrol nih manis. Mandek ngerasani kecut majlisnya kok kurang afdol ya majlis segibah wan namimah. majlis segibah wan namimah. majlisnya kok kurang afdol ya ada yang kurang rasanya kurang nahzani bahkan kalau ada yang ahli ngerasani nggak hadir rasanya sepi majlisnya wah nggak ada dia sepi nggak ada yang digunjing ya nggak ada yang digunjing nggak ada yang di, diomongkan ya nggak ada yang diomong diomongkan sementara ahlu dzikir itu kalau dzikir sekitarnya ikut tuh oh, jangan dikira kamu zikir sendiri orang tuh sebetulnya nggak pernah zikir sendiri setiap orang tuh zikir selalu berjamaah cuman kadang nggak sadar ya kita ini kalau zikir emangnya di tubuh kita nggak ikut zikir di tubuh kita ini banyak makhluk banyak sel dan lain sebagainya begitu kita zikir mereka juga ikut ih dia sadar zikir yuk kita ikut ya karena yang di dalam ini to'at sama Allah subhanahu wa ta'ala zikir makanya Allah Ta'ala mewahyakan kepada gunung-gunung di sekitar Nabi Dawud Alaihissalam, "Ya jibalu, hei gunung!" Pertasbihlah kalian bersama Dawud, bukan Jabal, ya jibal. Gunung-gunung sekitar situ, semua ikut tasbih bersama Nabi Dawud Alaihissalam. Gunung yang kelihatannya batu itu sama Allah diperintah, kalian semua ya tasbih bersama Nabi Dawud Alaihissalam. salam jadi Nabi Dawud, kalau tasbih saking enaknya, dzikirnya gunung-gunung disuruh ikut sama Allah Ta'ala, semuanya suruh ikut. Nah ini kita kalau zikir sekitar kita itu ikut. Makanya orang-orang sholah itu kalau meninggal dunia, yang di sekitarnya nangis, pohonnya nangis. Ya ada orang sholah meninggal dunia, 40 hari kemudian pohon yang di rumahnya mati. Garing, tak mati. Padahal pohon ini hidup seger terus, gak pernah mati. Kok tiba-tiba mati, kenapa? Ikut mati, saking sedih kehilangan orang yang sholah. Orang yang sholeh Karena ikut berzikir. ini partner dikirnya sudah gak ada, kurang. Nah, karena itu kita biasakan zikir. Nanti kalau kita biasakan zikir, kalimat yang yang ringan ini praktekan saja coba. Jalan seminggu sambil jalan, subhanallah bihamde, subhanallah laladim, subhanallah bihamde, subhanallah laladim, subhanallah bihamde, subhanallah laladim, subhanallah bihamde, subhanallah laladim, subhanallah bihamde, subhanallah laladim, subhanallah bihamde, subhanallah laladim, langkah kakinya tuh, subhanallah bihamde, blok, subhanallah laladim, blok satu langkah subhanallah wa bihamdih. langkah berikutnya subhanallahil subhanallah, subhanallah wa bihamdih subhanallah wa nanti nggak sadar itu hati kita kita tuh diam hatinya ngomong subhanallah wa bihamdih subhanallah wa sampai kita ngomong ngomong diwi gitu ya hatinya akan akan berbicara ngingatkan kita e, ya ayo, ayo lidah lidah ayo ngomong ini hatinya yang ngingatkan kita nonton lu zikir nih sehingga di tubuh kita ini ada yang lagi zikir kita tonton lidah kita diajak zikir akhirnya kita ikut zikir Akhirnya kita ikut zikir. Begitu banyak komponen yang akan berzikir kepada kita eh, bersama kita di tubuh kita kalau kita latih mengucapkan kalimat zikir tersebut. Nah, Dua kalimat ini akan berat di timbangan. Jadi sistemnya itu timbangan. Nah, timbangannya itu nanti seperti apa ya Allahu a'lam. Walaupun ada gambarannya dalam hadis ya. Besarnya seperti apa timbangan itu, ada gambarnya dalam hadith yang cukup lengkap. Timbangan berarti ada kanan, ada kiri. Timbangan tuh, ada yang berat kanan, ada yang berat kiri, ada titik tengahnya. Nah, itu kalimat tasbih ini, kalau ditaruh di satu neraca yang amal kebajikan, satu saja, langsung amblek-blek, mengalahkan seluruh amal keburukan. Padahal kita ini butuh nanti, Timbangan kita ini, yang kanan yang baik, timbangannya berat. Turun ke bawah, yang jelek biar naik ke, A, ke atas. Artinya yang menang, yang sebelah K, kanan, yang baik ini, yang yang menang kita butuh. Nah, di akhir zaman seperti ini, amal apa yang kira-kira kalau kita baca, itu langsung amblek-blek. Makanya diajari sama Rasulullah SAW, disuruh nambahin. Subhanallah bihamdihi subhana azim itu ditambah ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Jadi zikir-zikir itu apapun kalimat tasbih, tahmid, tahlil, kita tambahin subhanallah bihamdihi subhana azim ada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Ditambahin kalimat itu. Maka nanti timbangannya sudah berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Syekh Ibnu Athaillah Al-Skandari radhiyallahu anhu mengatakan, di akhir zaman ini ya kita selalu banyak-banyak baca yang begitu. Karena kalau kita lihat semboronipun yang kata Jujur-jujuran moron, blak-blakan Buka-bukaan, ya. Buka-bukaan amal soleh. Ya. Yuk kita buka-bukaan amal soleh. Jangan amal salah. Amal salah gak boleh dibuka. Amal salah itu harus kita tutup. Biar aib kita gak, gak terbuka. Biar diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau amal soleh, ayo kita buka-bukaan. Kita cek amal soleh kita. Solat isyak tadi gak usah jauh-jauh. Ini tadi kan adhan solat isyak. ya solat isyak. Solat isyak kita itu kalau dihitung kira-kira nilainya minus atau plus. Di hadapan Allah masih berani ngomongkan yang lain. Minus atau plus. Ngaten loh, bu, ya maaf ya bu, pemirsa dimanapun anda berada. Anda lagi duduk sama istri anda, di depan istri anda, anda ngobrolkan cewek yang lain. Kira-kira gimana bu? Ibu kira-kira bahagia atau agak sebel? Oh, bukan agak ya sebel ya semakin banyak perempuan yang diobrolkan ibu semakin senang atau semakin sebel semakin sebel jadi kalau ada suami di hadapan istrinya diajak ngobrol kemudian ngobrolkan perempuan-perempuan yang lain yang banyak dan ngobrolkannya dengan senang dengan semangat menceritakan perempuan itu dengan semangat kira-kira ini suami nekat atau agak nggak waras dol agak dol betul kan ya agak dol bukan nekat ini nggak sadar diri. Baru di depannya seorang istri atau seorang suami kebalikannya depan seorang suami ngobrolkan yang lain, ngobrolkan yang lain, maka menimbulkan kemarahan. Lantas di hadapan Allah taala kok kita berani lagi Allahu Akbar ngakul Allahu Akbar ya Allah, hanya Engkau yang Maha Besar. Terus kita masih ngobrolkan. Ini eh, nanti kira-kira kopinya keluar jam berapa ya? Salat mikir kopi. Ya, ada lagi yang bahkan drama Koreanya, kira-kira malam ini muncul nggak ya? Sholat hatinya mikir drama Korea, masya Allah. Saya nggak ngomong drama Korea baik atau buruk, tapi kita bahas sholat mikir drama Korea. Ini kira-kira kita nekat atau tidak nekat? Allah Akbar Sholat ini ya, sholat hatinya mikir kompor, hatinya mikir a sampai z. Allahnya ada di hadapannya, lihat dia. Jadi kalau dihitung yang model begini amal amal soleh kita ini ini benar-benar soleh atau masalah? Masalah. Buka-bukaan mawon, buka-bukaan amal soleh. Puasa Ramadan ya wajib kita puasa. Wajib kita pua puasa. Tapi jangan gaya. Wah kuda udah puasa. Ayo dicek dulu, dicek dulu. Siapa yang Ramadan tonton kemarin matanya nggak lihat yang haram? Wong sekarang aja mau menghabiskan waktu nontonnya TV yuk. Ngisi waktu, Bib. Menunggu datangnya waktu azan ya. Lihat TV. TV-nya, iklannya macem-macem. Acaranya mungkin sinetron religi. Mungkin, ya. Tapi di sinetron religi juga ya munculnya kan. Kadang kan ceritanya orang mau tobat. Ya Sebelum tobatnya ya begitu. Pakaiannya. Kan begitu ya kemudiannya macam-macam baik yang di handphone di TV, di jalanan Masya Allah Bip, mau ke mall dulu, ngapain? ngadem ya ngademnya ke mall, padahal di rumah ngadem ya gampang ya ngadem ke, ke mall. begitu masuk mall, saya mau nanya matanya siapa yang selamat? bapak-bapak ini kalau ke mall nunduk dulu sih. bahaya ya Udah gak keliru ngadep depan keliru nunduk ya? Keli, keliru, ini. ada matanya, gak selamat. Matanya gak, nggak selamat. Coba kalau dicek yang lain selain mata nih, mulut ibu-ibu uh, Ramadan kemarin yang gak ngerasa nih siapa. Uh, sadar gak sadar katut sudah berjuang, aku tidak akan ngerasani begitu temennya ikut ngerasani oh iya oh yeah, bener iya, <sher> <sher> yeah. ngomentari Ramadan belum lagi, sekarang ngerasani gak harus hadir orangnya ada work from home ngerasani from home iya wah, ini apa namanya video call orang lima ngerasani berjamaah video call Uh, saya kan tidak ketemu, babe. kita kan pakai video call Wah, ini fatwanya bagaimana, tetap ngerasani ngerasani pakai video call, ada, ada yang seperti itu? oke, kita-kita ini loh, tidak usah ngomong orang lain ya banyak kita-kita ini pelakunya kok, sadar nggak sadar jadi kalau dilihat puasa Ramadan kita kira-kira bagaimana? yang dibuat berbuka, ayo, ya yes, hitung hitungan ayo bukamu, bukamu, baik sahurmu buka itu harus dengan yang halal sahur dengan yang halal coba cek cari nafkah kita yang betul-betul halal murni 100% ayo jujur oleh awakmu, mulai ngeluh Iya ya ya ngapus ikhidikan nggak popopi saya sih ya Allah tapi bohong yang dikit bohong ya dikit Buah hasil kalau dihitung bener ya ambiar kita ini ibadahnya ambiar maka butuh penolong amal soleh karena innal hasanat yudhi binasayiat kebaikan-kebaikan itu akan menyingkirkan keburukan bukan cuma menghapus disingkirkan betul perbuatan baik akan menyingkirkan keburukan wa'adbi isayat alhasanat kalau kamu berbuat buruk segera berbuat baik nanti akan menghapuskan di Al-Quran kebaikan menyingkirkan kebu keburukan, makanya kalau kita pengen keburukan, kita tersingkirkan dan terhapuskan, caranya adalah memperbanyak keba kebaikan nah kalau kita disuruh tahajud eh jujur mawon, jujur tahajud seribu rokaat, siap siap, tapi gak pernah gerak kalau di baris berbaris itu, pasukan siap, gerak ada geraknya, nah, kita kan gak, siap, siap, tapi gak pernah gak pernah gerak tahajudnya jalan subuhnya hilang. Gara-gara tahajud subuh saya hilang, masuk Allah gara-gara tahajud subuh saya hi, hilang. Jadi ini tahajud jadi tertuduh. Ya menghilangkan su, subuh. Tahajud berat. Diajak baca Al-Qur'an satu hari khatam empat kali. Oh, menyerah. Ya khatam tiga hari sekali, nyerah. Sebulan sekali Insya Allah Setahun sekali nggak khatam juga. Ya nggak khatam, juga juga berat baca Qur'an berat diajak, apa namanya sholat juga berat sodako Masya Allah bab sodako ayo jujur-jujuran kita ini kalau sodako beraninya ngeluarkan yang kecil atau yang besar ya kok kalau kolo ya, kalau kolo, kolo ngeluarkan yang besar, tapi seringnya Jum'atan tuh loh ada kota amal tuh buka dompet ada 10.000 50.000 100.000 mana yang dikeluarkan makanya yang paling cepat masuk surga ini uang lima ribuan 10.000an ribuan ya selalu terpilih ya selalu terpilih masuk kotaknya kasnya masjid panitia masjid itu dulu waktu saya masih nemen, nemeni teman-teman ngitung kas Jumatan itu ya Masya Allah Begitu teman-teman tuh dapat uang 100.000, bahagianya luar biasa. Iya, pemenangnya datang. Sang juara datang. Juaranya datang. Karena jarang orang nyemplungin 100.000. Yang banyak ribuan. Dulu ya ini dulu, ribuan. Uang kecil. Jadi masjid tuh layak dapat yang kecil. Masjid dapat yang kecil itulah layak. Itu pola pikir kita. Beri masjid yang kecil itu yang paling layak. Itu pola pikir kita warung rumah makan kasih yang besar jadi kalau jajan ngurukan duit besar enteng tapi kalau sodakoh ngeluarkan duit yang besar mikirnya luar biasa hadir orangnya lawang kita kok nggak usah bahas orang lain nah, ini kita lagi ngomongin diri kita sendiri kita ini kalau makan ya nggak mikir mikir tapi sodakoh mikirnya luar luar biasa jadi ya blablaban mawon sedekah ya buat belum lagi kalau sedekahnya dihitung dicek Masyaallah, apa ya tenan. Oh itu kalau nggak saya belikan baju nggak pernah punya baju dia. Bahkan aibnya diceritakan saat kampung. Wis ngirimi aku, nora surat untuk kelambi. Saat kampung itu diceritakan ya. Oh itu saya yang nolong dia, aku nggak usah tolong Oh, nggak mungkin dia. Itu saya, itu orangnya saya. Nah, ini kalau dicek sodako kita bagaimana lagi? Makanya kita butuh amalan yang ringan. Imam Bukhari udah milihkan dari sekian puluh ribu, dari sekian ratus ribu amalan pikir dipilihkan satu dijadikan penutup Sahih Bukhari. Iya, dua kalimat gak banyak. Maksudnya iki titik ke Bukan Subhanallah Alhamdulillah Waalaikumualaikum warahmatullahi akbar, kedawan buat kamu. Enggak, karena Imam Bukhari paham orang-orang al wal Malasu seperti kita ini, oh jadi jak abot ngabot-abot. Ajo rijak sing doa gak kuat. Beda dengan orang-orang aulia, -orang kuat. Ini dikasih zikirnya Nabi yang paling ringan. Khafifatan 'alal lisan, Tapi berat betul timbangannya. Berat. Artinya berat itu kalau kita amalkan ini banyak, yo insyaallah Allah dosa gitu. Langsung ha, habis. Apakah itu? Ya tadi itu subhanallah wa subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim jadi cuman kalimat tasbih dan tahmid subhanallah bihamdi subhanallahil azim siap ngamalkan gak ini? siap ya? saya ini ngomong sama diri saya sendiri jadi jawabannya tadi salah itu siap ngamalkan gak? gerak kalau siap kok gak pakai gerak repot <laughs> ya. siap ngamalkan? gerak model baru gitu loh ya siap ngamalkan nah begitu itu baru modelnya Habib novel itu kalau siap ngamalkan siap itu umum tapi geraknya nggak pernah jalan ya kan siap harus ada gerak nah, kalau cuman siap nggak pernah gerak kayak tunggali kamu siap sudah kok siap nggak pernah metu sedekahnya kamu siap bantu siap siap Masya Allah apalagi kalau di share di WhatsApp langsung nomor satu jawab, siap, tapi gak pernah gerak, siap, siapnya jalan, tapi gak pernah ge gerak, kita harus merubah diri kita, begitu kita ada ajakan yang baik, langsung ke ge gerak, dimulai, makanya tadi di khataman tuh dipraktekin baca 10 bareng-bareng, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, 10, nah buat kita ini yang ringan-ringan saja, kalau belum bisa, banyak-banyak yang minimal pagi 10 sore sebuah 10 alaqol istiqamah dan lain itu yang banyak sambil jalan Subhanallah bihamdi subhanallahil iladhim Subhanallah bihamdi subhanallahil iladhim Subhanallah bihamdi il sahabat online suara dakwah muslimin muslimat rahimahullah baru saja kita telah menyimak kajian Habib Novel al tentang Bacalah wirid ini seratus kali, dan yakinlah hajat qobul. Semoga dalam kajian ini dapat menjadikan pemahaman kita menjadi lebih baik dari sebelumnya yang belum kita pahami. Dari saya Taufik sebagai admin suara dakwah, menyampaikan terima kasih, dan bila ada salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga langkah kaki kita dan ilmu yang kita dapat dalam kesempatan kali ini, Dapat membawa keberkahan untuk kita, beserta orang-orang terdekat kita, dan juga semua saudara seiman. <tuh> Subhanaka Allahumma bihamdika, Ashhadu alla ilaha illa anta, Astaufiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.